Jelas takgilah perjalanan asmarku denganmu, my energyku. Dia abadi, dia abadi, dia my energiku. Semua tentangmu masih. Tentang mini album setiap tanggal 7 Juli mungkin gue selalu bawain lagu 7 Juli dan aturan di kemarin 7 Juli cuman ke cancel karena gua banyak urusan di luar dan sekarang waktunya dengan tek rekam sederhana dan bising di mana-mana maupun -mana, oh, Kali ini gua membuat konser untuk diri gue sendiri. Dan lagu-lagu tentang album 7. Tentang asmara. 7 Juli. empat, empat, lima. Dia balik, dia balik, dia, dia mainan sender ...ku. Oh, semua tentangmu masih Aku mengingatnya Rindu, rindu yang amat-sangat mungkin ya hmm, Karena dari tahun 2010 sampai saat ini 2021, aku belum pernah bertemu dengan dia hmm, Aku hanya berteman di salah satu medsosnya, mungkin di IG Bahkan WhatsApp dengan kecapunya tapi Aku Selalu kangen Nama dia Makanya aku buat lagu ini ketika aku merindukannya Jadi Rasa rinduku <coughs> Sedikit terobati Ingin bertemu Setiap hari, aku selalu berharap dan berharap. Berangan kau datang kembali di sini, menemani ku bernyanyi di hening. yang gelap dan sepi Oh bisa lupakan sebuah kenangan di masa itu, di mana aku ungkapkan sebuah perasaan tulus falamu, jujur aku sangat. seseorang dalam album 7 maksudnya tentang dia, dia lagi, dia lagi seseorang yang menjadi energi di dalam <coughs> diri gue wanita idola ini di mini album 7 khusus buat bulan Juli, buat 7 Juli dan lagu ini menceritakan tentang orang yang gemar berbahaya namun tidak gila karena dia masih berpikir jernih dan percaya kepada keyakinannya dan dia percaya pada dirinya dan dia selalu berbicara dengan dirinya Aku berhayal aku tak gila Gak gila ke orang Aku Aku bergantung kepada Samayalah Aku rasakan nyaman Dengan pikiran jernih Yang jelas tak gila Yang jelas tak gila aku rasakan nyaman aku rasakan nyaman aku rasakan nyaman aku rasakan Ekstasis ku harapan realita ku ayalah Ekstasis ku harapan realita ku ayalah Ekstasis ku harapan realita ku ayalah Ekstasis ku harapan realita ku Aku rasakan nyaman bersama Yang jelas tak gila Aku rasakan nyaman Aku rasakan nyaman Aku rasakan nyaman, Aku rasakan nyaman. Oke, okay, puncaknya lagu terakhir, bentar lagi Maghrib. Terakhir, judulnya sedikit waktu. Jangan banyak bercerita, bentar lagi Maghrib. Terkuak ke kutub. Sempat ku ucapkan Tetaplah menjadi dirimu Tetaplah menjadi kamu Dirimu yang pernah singgah Di dalam hatiku Menjadi mawarku Menjadi penyemangat. Ku kan begitu, ku tak tahu kan begitu, ku tak kan begitu. pernah ku menyangka hanya sesingkat ini perjalanan asmaraku denganmu perjalanan asmaraku denganmu Jalan ikis Tetaplah menjadi dirimu, tetaplah menjadi kamu Bahagialah selalu Bahagialah selalu Bahagialah maka sukses.